Bapak-Ibu semuanya, tombol yang selanjutnya adalah tombol profil Anda. Di mana di sini berisikan informasi tentang data diri kita. Di sini profil, kita klik saja. Ini adalah NUPTK saya, nama aku syukur, laki-laki, kemudian tempat tanggal lahir dan status pendidikan. Kemudian ini adalah informasi akun. Bapak-Ibu semuanya bisa memperbaharui akun yang telah dibuat. Akan tetapi saran saya untuk tidak merubah akun yang telah dibuat. Suatu saat apabila terjadi lupa akun, maka Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada adminnya. Akan tetapi, akan tetapi apabila Bapak Ibu merubah password dan uh, akun ini, uh, apabila terjadi kesalahan, maka tidak ada tempat untuk bertanya. Dan kemudian di sini ada status kelas yang telah kita buat. Kemudian di sini ada informasi pribadi dan lain sebagainya.